Eh, bersama SK Gaming, ayo kita teman-teman main dudes, main dudes, dudes eh, ya deh. Bapak, nah. kita kita tempat dudes. Tempat dudes sini deh. Kita hari ini kita pergi mencari mobil, mobil busob besar, ah, mobil buso, mobil busob besar truk gini, ba. truk paling besar, besar di dunia. Paling nah. besar ini. Ya paling besar. Ayo kita deh. cari mobilnya oh, iya kita cari mobilnya kita bawa pulang oke okay, teman-teman woi yang terbakar ba woi nyata di dude ada mobil yang besar baba. baca doa dulu oh iya, baca doa lupa dek baca doa dek berhenti ah, berhenti oke okay. baca doa dulu deh. apa Aduh, ada ada alhamdulillah nah bis bis Bismillah heh, kalko allah, allah bila haha, pintar, Bismillah heh, heh, tawal kalko, allah heh, putin, <hawla> bila bila, tawal kalko allah <hawla> Allah Bismillah Amin Amin, Amin. Oke, okay. kita hati-hati jalannya -jalan. ya, jangan sampai jangan sampai kena orang. Jadi di jalan kita mau Bapak. cari mobil, Buso. mobil puto, truk. mobil truk paling besar di dunia. Iya, oh, di dunia. Ayo teman-teman. Baru aja batunya. Oh, ternyata. Lagi. Tunggu. Mana jembatannya? Tengok sini. ke balik ya? Enggak, betul, deh. Oh, salah, dek. <laughs> Adik tahu. Bapak lupa jalannya. Oke. Okay. <tuh> kita putar arah, teman-teman. Ternyata salah, dia teman-teman. Salah arah kita, teman. Oke. Kita kok ke mobil ini yang maju. Iya, itu mobil orang, dek. Kita... Ini jalannya, dek. <tuh> Oke, di sini deh. Oh, di sini. Iya. Oke, oke, oke. Oh, yeah. okay, okay, okay. oh depannya ada rentang tabrak kali. Eh? Ba. Nah. Ini nah, Apa? Yang gas. Jangan gas deh, hati-hati kita deh. Kita mau cari mobil. Bo truk paling besar di dunia. Ternyata ada di sini teman-teman. Truk -teman. paling baba. besar teman-teman. Bapak yang gini-gini. Mau oh, tabrakan. Putar sini, Dek. Uh -uh. Oke. Okay. Oh, bapak mau hujan lagi. Oh, mau hujan lagi. Cepat bang. Oh, Orang itu mau tabraka-tabrakan Gak baca doa dia di jalan tuh, ya, dek, Ya, op op, op. Ha, kita hampir lagi untung kita baca doa. Kabarin teman-teman. Margit lagi. <laughs> ya, teman-teman, ya, kalau mau pergi jalan, jangan lupa baca dong. Papa ah. naik mobil di sini. Ya eh, di mana mobil tedek di sini kan? Ya? Di mana mobilnya? Di sini dah. Ya ini pesawat. Mana lagi ya? Iya. Hmm. betul betul ya? Ya. Nah, di mana mobilnya? Kita cari teman-teman di mana ya? oh kita salah lewat kita salah lewat lagi dah betul oh, wow wow wow wow wow eh. hampir saja lagi teman-teman wow. bagus babinya untung mobilnya ah, yes. oh, begini dia lagi bab hmm. yang gini loh oh terbalik itu. ya terbalik bab yang gini tuh iya balik balik ya itu dia Balik-balik mana nih jalannya? Tahu, oh kita lihat dulu petanya, teman-teman. Gimana -teman. dia? Op, op. Disini. Oh, disini. Ini, ah, oh dia di sini. Oh, di sini deh. Betul, Salah jalan kita. teman putar ala langsung, belok kanan. Oke, udah, udah, udah, banyak iya udah, Oke okay, teman-teman. Bentar lagi kita nyampe teman-teman. Kita. Wih salah lewat babak. Op op op op op op Oh mana jalannya nih. Kita ngikutin oh, dong. Salah ditunjuk penaranya nih. Yo, ini jalannya teman-teman. Oke. Okay. Bentar lagi kita nyampe teman-teman. Op op op op op op op <coughs> Oke okay, teman-teman. Pastinya ada. Oh iya. Ada tongkorak juga sini dek. Hmm, ini jembatan yang kedua ya, Nek, ya. Uh, uh, ini in, jembatan. Oh, pati-ati, teman-teman. Oh, tu kan tak baca doa. Tabrak lampu merah dia tu. Hmm. Ayo. ada nombornya. Oh, truknya ada di sini.